Sheriff Labrador Tidak ada kasus yang tidak bisa kita pecahkan uh. Selamat datang di kantor polisi Ayo kita mulai pekerjaan hari ini bersama-sama uh. Aku adalah Sheriff Labrador Sheriff Labrador Tolong bantu aku Anakku hilang Tenanglah tolong beritahu aku lokasimu wah wah aku ada di taman hiburan aku akan segera ke sana sheriff labrador siap berangkat sheriff labrador kamu sudah sampai aku hanya menjawab panggilan telepon dan anakku hilang kamu bisa mengandalkanku Pakaian apa yang dikenakan oleh anakmu ketika dia hilang? Anakku adalah seekor antelop kecil. Dia memakai topi berwarna merah. Dia mengenakan pakaian berwarna biru. Dia membawa tas selempang kecil berwarna hijau. Potretnya sudah siap. Ayo kita periksa video pengawas untuk melihat apakah antelop kecil masih ada di taman hiburan. Bisakah kamu menemukan antelop kecil yang ada di potret? Tiga bintang Kamu sama hebatnya dengan Sheriff Labrador Dua bintang Kamu sama hebatnya dengan Polisi Doberman Satu bintang Kamu sama hebatnya dengan Polisi Akita Ini berbeda dari yang ditunjukkan pada potret Teruslah. Bisakah kamu menemukan antelop kecil yang ada di potret? Ini berbeda dari yang ketuk di sini yang lalang Kapal bajak laut. Bom bomtar. Kamu telah menemukannya. Kerja bagus. Kamu sama kerennya dengan Sharif Labrador. Antelop kecil ada di dekat bumbung kar. Ayo kita lihat. Antelop kecil ada di dekat bumbung kar. Ayo. Tiba dibom hai Hanya, ayo ikut pulang bersamaku. Ada banyak mainan di rumahku. Yay! Oh tidak, antelop kecil akan pergi bersama orang asing. Ayo bergegas ke sana. Nah, oh. jangan pergi dengan dia. Dia adalah orang jahat. Sheriff Labrador, berhenti di sana. Orang jahat itu kabur Ayo kita kejar dia Sepatu roda bisa membantumu berlari lebih cepat Kamu telah menangkap orang jahat. Kerja bagus. Kamu sama kerennya dengan Sheriff Labrador. Orang jahat itu. Sekarang Sheriff Labrador akan menangkapmu. Aku bersalah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Wah. Terima kasih banyak Sheriff Labrador. Sama-sama. Ini adalah tugasku. Anak-anak, tetaplah bersama dengan orang tua kalian ketika pergi keluar. Jangan pernah pergi dengan orang asing. Ya, Sheriff Labrador. Terima kasih. Labrador, misi selesai.